sebetul miring Sambiko jumpa lagi bersama kami seputar di, di channel The SPB TV sebelum lanjut jangan lupa untuk kami akan mengulas tentang petang berkutut yang mendapatkan pemiliknya menjadi kaya raya. Berikut adalah pengawaran kami. Dari tutup melaring kami ketahuan dan pamurai rasa hormat bagi mereka yang berpikir keterangan kasih Jawa terkenal memiliki karakter sabar, tekun, dan ulek. Orang Jawa juga dikenal memiliki kekayaan berupa filosofi hidup yang sangat bermanfaat untuk belajar. Tak heran, suku terbesar di Indonesia ini banyak melahirkan orang sukses. Tidak hanya seputar kenangan batin dan lingkungan, filosofi Jawa juga merentang hingga usaha hidup seperti bisnis, karir, bahkan mengelola kekayaan. jawa meyakini kekuatan sakti sakpen, yang bisa dipancarkan oleh kekuatan suara melalui ujaran yang bersifat gaib misalnya suara dan japa mantra menurut keyakinan orang jawa kekuatan sakti dapat memiliki energi baik dan buruk yang baik misalnya ulung, wahyu, dan daru sementara kekuatan bersifat buruk yakni kuitur dan teluk rojo Satu mitos jenis perkutut yang bisa menjadi pemiliknya kaya raya. Burung perkutut jenis ini adalah satu-satunya jenis burung yang selalu mendoakan agar pemiliknya menjadi kaya raya. Masyarakat adat Jawa diwarisi dan mewariskan turun temurut ilmu arif dari para leluhur, termasuk doa bahasa Jawa yang dikenal sebagai pengasih aku. Ada doa bahasa Jawa yang khusus dibaca untuk membuka Aura dan menjadi perantara untuk memohon dimuliakan belajar kita oleh sang yang menang. Dengan membaca doa bahasa Jawa buka Aura wasandur ini membuat pengamal tenang dan lebih diri bergaul dengan orang lain. burung burung yang bisa membuat pemeliharaannya kaya adalah memiliki sisi empat bulu di bagian kakinya. Adapun doa yang dipanjatkan burung burung yang sisi kakinya berjumlah empat puluh adalah sebagai berikut: Ya Allah berikanlah harta orang yang mencintai ku dan orang yang merawatku. Tidak semua burung bisa berdakat seperti itu untuk pemiliknya. Hanya percotaan yang memiliki sisi 40 di kakinya lah yang bisa berdoa seperti itu untuk memiliki Adapun maksud maksud puluh sisi pada bagian kaki perkutut itu adalah sisi yang ada di bagian jarinya saja Selain itu jumlah 40 tersebut adalah khusus untuk bagian kaki yang tengah saja Hitung mulai bawah sampai ujung jari kaki 40 puluh sisi itu adalah terdiri dari dua jari tengah Kanan 20, kiri 20, jumlahnya 40 burung, -burung yang dua demikian adalah yang yang bisa berdoa seperti yang sudah kami sebutkan tadi Tetapi burung dua dua demikian sangat sulit didapatkan Analoginya Cara muka pintu rezeki langit adalah kita harus banyak-banyak bersyukur pada Tuhan Yang maha Esa Akan tetapi amalan bersyukur tidak hanya sekedar ucapan Melainkan mensyukuri segala rezeki yang sudah kita dapatkan Agar pintu rezeki terbuka Sebaiknya Ndoro merenungi kesalahan-salahan sejak lahir sampai sekarang Kesalahan ini adalah penyebab sempitnya hati Apabila hati sempit, maka pintu rezeki akan sulit terbuka maka amalan dengan memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah cara buka pintu rezeki langit. Cara paling ampuh buat pintu rezeki langit adalah bersedekah dengan rezeki yang Doro miliki saat ini. Bersedekah jika harus menunggu banyak uang, sedikit saja tapi terus-menerus dan kalau bisa setiap hari bersedekah. Dengan melakukan amalan ini, maka pintu rezeki langit akan terbuka dan rezeki akan mengalir seperti air. Menanam kebaikan adalah cara membuka rezeki paling mudah Berbuat baik kepada sesama manusia dan ciptaan Tuhan lainnya Barang siapa menanam kebaikan maka hasil yang dituai juga kebaikan Dengan begitu bidra rezeki akan mudah terbuka. Bekerja dengan sungguh-sungguh, rajin, mulut Maka rezeki akan datang dari berbagai arah apa yang bisa kami sampaikan, jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan, dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu Syakum tumati kali Dir